Oke, okay, setelah anda tahu posisi 1-2, dari 15 film India sepanjang masa. Sekarang saatnya kita bahas posisi 3-4. 3. Kuch Kuch Hota Hai, 1998 Bisa dibilang, ini salah satu film India yang paling sering ditayangkan ulang di televisi. Setuju, kan? Bunda Kuch Kuch Hota Hai kembali dimainkan oleh pasangan Sahruhan dan Kajol. Ini film tentang usaha seorang anak untuk mempersatukan cinta antara ayah dan sahabat lama sang ayah. Film ini tak sulit untuk disukai, karena chemistry para pemainnya yang memang sangat baik, juga romantisme ceritanya yang tidak membosankan. Kuch Kuch Hota Hai mendapatkan banyak sekali penghargaan, diantaranya penghargaan Zee Cine, Screen Award, penghargaan film Bollywood, dan film Fire Award. Dalam ajang yang terakhir itu, Film Besutan Karan Johar ini memenangkan aktor terbaik, aktris terbaik, film terbaik, dan sutradara terbaik. Tak heran jika kemudian film ini disebut sebagai film terbaik ketiga di India setelah Dilwale Dulhania Le Jayenge, 1995, dan Hamapke Hain Koun 1994 di nomor 1. 4. Mohabbatein, 2000. Film ini berkisah tentang Raj Aryan Malhotra, Sahrul Khan, yang kuliah kampus khusus laki-laki Universitas Gurukul. Kampus ini membawahi Narayan Sankar, Amitabh Bachchan, yang dikenal sangat tegas dan tidak mengizinkan mahasiswanya terlibat percintaan. Dilalahnya, Aryan Malhotra justru jatuh cinta dengan perempuan cantik bernama Mega, Aiswarya Rai, putri dari Narayan Sankar. Setelah menjalan hubungan secara diam-diam, pada akhirnya Mega mengakui bahwa dirinya tengah jatuh cinta. Sayang, ayah tetap tidak memberikan restu hingga Mega memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Raj pun dikeluarkan dari kampus. Beberapa tahun berlalu, Raj kembali ke sekolah khusus pria. Ia menjadi guru musik, sebelumnya mata pelajaran musik tak ada di sekolah itu. Dan dengan berbagai syarat, Narayan setuju atas kehadiran Raj. Seolah tidak ingin siswa lain mengalami nasib yang sama seperti kisah cintanya dulu, Raj ingin membantu siswa lain yang sedang merasakan jatuh cinta, Raj mulai melakukan banyak perubahan. Sekian video tentang 15 film India sepanjang masa ini. Untuk mendapatkan informasi film lainnya, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.